Untuk zodiak yang pertama yang pintu segini terbuka di bulan Desember tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Scorpio. Di sini digambarkan seorang Scorpio dulunya mendapatkan pengkhianatan di bulan-bulan sebelumnya sehingga akan berdampak negatif kepada kesehatan yang dimana di sini seorang Scorpio akan merasa terpuruk dan merasa terpukul. Namun di bulan Desember tahun 2020 seorang Scorpio akan membangkit dan mulai memperbaiki kesehatannya serta akan fokus untuk meniti kehidupan serta menata karir yang lebih bagus yang dimana sini efeknya adalah seorang Scorpio akan mendapatkan pintu rezeki yang sangat terbuka di bulan Desember tahun 2020 yang berdampak positif kepada kehidupan serta keuangannya dan untuk support energinya adalah King of Pentaklem, secara mungkin, of Pentaklem itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, ataupun yang sudah dewasa, ataupun dapat dikategorikan seseorang yang lebih tua dari seorang Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan seseorang yang mendapatkan pintu sekitar buka di bulan Desember. Dikarenakan di bulan sebelumnya seorang Scorpio mendapatkan pengkhianatan serta disini Scorpio akan bangkit dengan dukungan dari orang tua Scorpio, orang-orang sekitar Scorpio ataupun orang yang berpengaruh kepada kehidupan Scorpio sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Di Hermit Secara umum di Hermit itu diartikan mencari ketenangan diri, mendapatkan ketenangan diri, ketenangan kehidupan, ketenangan pikiran serta kefokusan di dalam bekerja. Dan Jika kartu yang kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan ketenangan pikiran di bulan Desember tahun 2020 yang dimana di sini seorang Scorpio akan fokus dan fokus untuk karir yang berdampak positif kepada kehidupannya dengan mendapatkan dorongan dan support dari seorang orang tua orang-orang di sekitar serta sahabat Scorpio sendiri dan untuk zodiak yang kedua adalah. Six of Swords ataupun enam pedang untuk Zodik yang kedua yang mendapatkan PT sekitar buka di bulan Desember tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak cancer di sini digambarkan seorang cancer merupakan sosok seseorang yang menahan sakit dan selalu tersenyum apabila di depan orang tercintanya di sini juga digambarkan seorang cancer akan menutupi kesedihan ataupun menutupi sebuah kesehatan yang menurun di depan keluarga dan cintanya sehingga di sini seorang cancer akan selalu tersenyum apabila di depan keluarga dan di sini soal cancer memiliki satu usaha satu upaya yang dimana tujuannya untuk membahagiakan keluarga di bulan desember tahun 2020 sehingga di sini secara otomatis pintu reskinya akan sangat terbuka di bulan desember yang berdampak positif kepada kehidupannya dan untuk support energinya adalah king of Swords secara mungkin episode itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa serta dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari cancer sendiri di sini digambarkan seorang cancer merupakan sosok seseorang yang mempunyai tujuan untuk membahagiakan keluarga serta menahan sakit di depan keluarga namun di belakang sebuah keluarga seorang cancer sedang mengalami kesehatan yang menurun yang dimana disini seorang cancer mendapatkan masukan dan mendapatkan motivasi dari seorang orang tua cancer Sahabat cancer ataupun rekan-rekan cancer sendiri untuk dapat membahagiakan keluarga cancer sendiri Dan jika kartu DM kita gabungkan dengan zodiak yang kedua disini menggambarkan Seorang cancer merupakan sosok seseorang yang tenang pembawaannya Di depan sebuah keluarga meskipun di belakang sebuah keluarga seorang cancer mendapatkan kesehatan yang sedang daun Ataupun yang menurun namun di segi tujuan seorang cancer adalah untuk membahagiakan keluarga yang dimana di sini secara otomatis pintu reskinya akan terbuka dengan dukungan dan motivasi dari seorang orang tua kanker, sahabat kanker ataupun orang-orang terdekat kanker sendiri. dan untuk zodiak yang ketiga adalah second of cup ataupun tujuh ya. Tujuh zodiak yang ketiga yang mendapatkan pintu reski terbuka di bulan desember tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak leo. Di sini digambarkan seorang Leo memiliki banyak impian, banyak harapan serta banyak cita-cita sehingga di sini seorang Leo melakukan banyak usaha, banyak pekerjaan yang dapat berdampak positif kepada keuangannya dan di sini seorang Leo akan mendapatkan sebuah doa dukungan dari sebuah keluarga ataupun dari pasangan Leo sendiri dan di sini juga bisa dikategorikan dengan usaha yang dilakukan oleh seorang Leo akan membuka pintu rezekinya di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk support energi ini adalah Queen of One. Secara umum Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang giat bekerja berusaha dengan melakukan banyak usaha yang dimana tujuannya adalah untuk mendapatkan income serta disinginkin terus rezekinya akan terbuka dengan dorongan dan dukungan dari seorang pasangan Leo serta sahabat sahabat Leo sendiri. Dan jika kartu DM yang kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang Leo memiliki banyak harapan, cita-cita serta melakukan banyak usaha yang dimana di sini tujuannya untuk memperbaiki keuangan serta kehidupan dan di sini secara otomatis pintu reskinya akan terbuka dimana di sini seorang Leo mendapatkan dukungan dan dorongan dari seorang pasangan dan di sini seorang Leo bertujuan untuk membagikan sebuah keluarga ataupun pasangan Leo sendiri dan untuk zodiak yang keempat adalah five of one ataupun lima tongkat. untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana disini pintu Ruzki Gemini akan terbuka di bulan Desember tahun 2020 di sini digambarkan seorang Gemini memiliki dua kategori yang dimana kategori pertama seorang Gemini suka membantu orang lain di dalam kesusahan seorang Gemini akan suka membantu orang lain di dalam kehidupan yang dimana sini bertambah positif kepada kehidupan dan seorang Gemini pintu rezekinya akan terbuka di bulan Desember atas bantuan yang ia berikan tanpa mengharapkan imbalan. Dan diprediksi yang kedua, seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang melakukan banyak usaha yang dimana usaha tersebut melibatkan orang banyak ataupun secara tim dan berpartner. Dan di sini juga bisa digambarkan seorang Gemini merupakan seseorang yang mendapatkan pintu rezeki terbuka dengan melakukan usaha berpartner dan membantu orang lain di bulan Desember tahun 2020 dan untuk support NFT ini adalah Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa tahun yang sudah matang pikirannya dan di sini menggambarkan seorang gemini mendapatkan pintu sekitar buka di bulan Desember dengan membantu orang lain serta bekerja berpat dan ataupun secara tim yang melibatkan orang banyak yang di sini seorang pasangan akan mendukung seorang gemini semakin sukses di bulan Desember tahun 2020 dan seorang Gemini memiliki tujuan untuk bahagiakan seorang pasangan serta keluarganya. Dan jika kartu DM kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan seorang Gemini akan mendapatkan ketenangan diri, ketenangan pikiran apabila sudah membahagiakan sebuah pasangan, yang dimana di sini secara otomatis. Pintu keskinnya akan terbuka dengan sebuah usaha seorang Gemini akan membantu orang lain dan dengan, dengan sebuah usaha yang dilakukan oleh seorang Gemini dengan kerja secara tim ataupun berpartner kepada orang lain yang berdampak positif kepada kehidupannya dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang pintu keskinnya terbuka di bulan Desember tahun 2020 adalah yang pertama Scorpio yang kedua adalah zodiak Cancer yang ketiga adalah zodiak Leo dan yang keempat adalah zodiak Gemini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 4 zodiak yang pintu terbuka di bulan Desember tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video-video ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi. Amalannya, Akhir kata saya ucapkan.